Record. Jadi dengan partisipan yang cuma dua ya Masalah. Ya, kali ini yang dibahas itu Java Java adalah kalau dilihat dari sejarahnya itu lahir 1995. Itu dikembangkan oleh Sun Microsystem. tuh Itu sejarahnya bisa dibaca di Wikipedia kesan itu yang pertama kali ya Java itu pertama kalinya program yang jalan satu kali eh dibuat satu kali tapi bisa dijalankan di berbagai perangkat itu konsepnya namanya one one right one apa run anywhere gini tulisannya one right run anywhere Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini oh, ini react native okay. ini beda banget sama bahasa pemrograman lain ya kayak, kayak C itu sangat berbeda jadi bedanya kalau C itu dikompile program dikompile langsung jalan di komputer tapi beda dengan java java dikompile itu nggak bisa langsung jalan di komputer. Komputer perlu install Java dulu. Nah, Java itu baru menjalankan programnya. Itu namanya interpreter. Jadi konsepnya gini: e, misalnya, saya mau mem, membuat, gimana ya, memasukkan tulisan saya yang ada di kertas CVS ke dalam komputer. Nah, misalnya gitu. Dan ini komputer ini macam-macam ada HP ada PC atau paket komputer kemudian ada satunya Katakanlah itu mesin fotocopy lah nah jadi kertas HVS itu kan perlu perantara untuk masuk ke komputer nanti kalau PC mungkin butuh scanner itu kalau HP mungkin butuh kamera kalau mesin fotocopy mungkin butuh scanner juga yang scanner laser itu Nah itu jadi kertas tadi itu, itu ibaratnya adalah program Javanya. Jadi program yang kita buat di Java itu bentuknya kertas. Nah, jadi program itu nggak bisa langsung dibaca komputer. Perlu peralatan. Nah, peralatan itu ya itu, itu tadi. Yang satu, scanner. Yang satu, kamera. Yang satu, yaitu scanner juga tapi scanner fotocopy. Gitu. Dan itu namanya adalah Java Virtual Machine. Jadi untuk membaca dokumennya menjadi program komputer gitu. Di konsepnya gitu. Mungkin biar lebih enak difference between Java NC Semoga ada. Waduh tulisan semua. Ya, Jadi gitu intinya. Jadi ya semacam HTML lah, HTML dibuka itu perlu browser, itu HTML bisa dibuka di HP, bisa di laptop, nah, tapi ya itu perlu browser, nggak bisa hanya dibuka gitu nggak bisa, itu sama seperti Java, itu konsep once one, uh, run anywhere. Eh, gimana? Dah jelas? Apa kira-kira? Tanya-tanyaan -kira nggak? Konsepnya? Gimana? Ini catnya masih Maksudnya kosong. run anywhere itu bisa buat Mau tanya pak? Iya gak apa-apa Gimana? Itu maksudnya one bright run anywhere itu bisa desktop, bisa mobile gitu tak pak? Uh, secara teori ya <laughs> Tapi secara kenyataan enggak <laughs> Kenapa? Uh, gini, jadi di desktop gitu ya Kan ada tuh yang namanya klik, kemudian klik kanan. Nah, di mobile apakah ada, enggak ada. Adanya touch. Ya, kan berarti kan harus adaptasi lagi. Gitu. Kecuali kalau programnya itu pakai command line, nah itu bisa. Jadi di, di mana, di desktop itu bisa nanti pakai CMD atau terminal. Kalau dipindah ke HP, nanti kalian bisa running pakai termux. Itu bisa. Tapi kalau yang ada tampilannya itu... Saat ini, kayaknya belum ada yang bisa. Satu kali, apa namanya, satu kali buat langsung bisa di semuanya. Kayaknya nggak bisa. Soalnya itu uh, ukuran layar, ya terutama kemudian actionnya juga beda. Actionnya kan, kalau di laptop kan klik, klik kanan, keyboard masuk. Tapi kalau di HP nggak bisa, nggak ada keyboard. <laughs> itu masalahnya. Itu secara teori ya, emang bisa, <laughs> tapi kenyataannya. Uh, nggak enggak mungkin diimplementasikan itu. Tapi intinya ke kelebihannya adalah uh, program Java itu bisa di-running di misalnya buat satu kali bisa di-running di Windows, di Linux juga bisa. Jadi nggak perlu buat dua kode, satu kode aja bisa running di Linux, di Windows, macOS juga bisa gitu. Tapi kalau untuk lintas itu lintas apa kayak tadi mobile itu nggak bisa karena ukuran layar sama action mungkin jelas apa enggak Nek nah, cross, cross platform itu hanya untuk tingkat kode aja bukan user interface nah, user ya, interface-nya betul. buat sendiri-sendiri iya -sendiri. betul sama itu arsitektur juga mempengaruhi <laughs> Kamu codingnya di khusus 64 bit tidak bisa jalan di 32 bit. mumet nanti laptopnya. Tapi 32 bit bisa jalan di 64 bit. Oke, jelas. Siap-siap. Siap. Yuk sampai sini ada yang tanyakan lagi nggak? Kalau sudah kita lanjut. Ini materi ini sedikit aja, <laughs> oke. Okay. Lanjut dengan tipe variabel, oke. Okay, variabel ini konsep dasar anu, ya. Semua program, apa bahasa program sama? Siapa tahu, belum tahu. Jadi, variabel itu hampir semua program itu terbagi cuma dua. Jadi ya dua aja. Kita harus ini. Yang pertama itu ada variabel data atau biasa kalau di kuliah itu ada yang nyebut primitif atau apalah itu. Tapi saya nyebutnya variabel data. Oke. Okay. Ini kemudian yang satunya adalah variabel referensi. Ini panah, mantap. Oh, ya, harus dulu baru sini Oke, okay. jadi di variabel data itu ibaratnya variabel itu saya anggap eh, suatu berangkas lah. Jadi berangkas di dalamnya itu ada uang. Nah, kasus pertama yaitu variabel data itu di, saya pengen ambil uang ke suatu brankas. Nah misalnya brankasnya itu di sini. Oke, ini variabel data. Oh variabel data di sana. Oke. Jadi variab ketika saya buka brankas, nah itu langsung saya ternyata bisa langsung mengambil uang. Ini uang itu saya anggap sebagai data itu. kasus kedua. Itu yang data primit, yang variabel data kasus yang kedua sama kasusnya, cuma karena saya pengen keamanannya lebih terjaga gitu ya. Jadi, ini berangkas Aduh, kok gini sih. Agak bisa di-resize ini. Oh bisa. Sik. Bisa. Oh itu move. Eh mentok disan. Oke agak sini. Biar keamanannya lebih terjaga ya. Jadi ini ada brankas Tapi isinya bukan uang. Tapi isinya kunci menuju brankas selanjutnya. Nah ini menuju perangkat selanjutnya gini baru ini isinya uangnya di sini nah ini di sini dianggap data ini variabel referensi jadi ini yang variabel referensi adalah yang ini variabel referensi Ukurannya begini, kemudian ini adalah variabel datanya. Jadi, biasanya variabel referensi itu menunjuknya ke uh, ujung-ujungnya, menunjuk ke data juga, dan referensi itu enggak, enggak harus langsung ke data. Ini bisa, misalnya, ini referensi menunjuk ke referensi, misalnya diputer-puter terus, baru ujung-ujungnya ke data itu juga biasa terjadi Tuh. nah gini Oke. ya itu bedanya variable data sama variable referensi jadi referensi itu cuma itu loh nunjuk itu next itu kemana nah terus next lagi kemana baru ambil datanya Oke, kurang lebih seperti itu konsepnya Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan bangga? Lanjut, Pak. Lanjut, lanjut. Oke, itu variabel. Lanjut, ini gimana cara ngetainnya? Eh, buat yang besar aja, yuk. Hmm. ini variabel udah sekarang tipe data kenapa kok harus ada tipe data itu pertanyaannya jadi itu sebabnya itu karena asal-asal dari nama komputer-komputer itu apa sih Ayo coba ada yang tahu nggak komputer artinya apa menghitung Betul. Menghitung, lah, namanya menghitung, berarti objeknya apa? Angka kan objeknya. Nah, itu masalah iya, dari komputer. Ya, masalah dari komputer itu, itu jadi komputer cuma bisa menghitung angka. Itu masalahnya, tapi kebutuhan manusia itu tidak cuma angka, bisa tulisan, bisa apa gitu, dan yang jadi masalah lagi komputer itu cuma bisa menghitung bilangan biner. bilangan biner itu ujung-ujungnya kalau diterjemahkan menjadi bilangan desimal desimal itu eh bilangan bulat maksudnya yaitu bilangan yang nggak boleh ada koma nah gitu jadi para pembuat itu membuat bahasa program itu mencari cara itu gimana ceritanya biar Keterbatasan itu bisa diakali dengan suatu metode, jadi nanti misalnya angka-angka itu bisa dianggap sebagai tulisan atau angka-angka itu bisa dianggap sebagai bilangan desimal, yaitu dengan koma, gitu. Jadi tanya gitu. Jadi butuhlah tipe data, tipe data itu datanya itu sama tapi direpresentasikan dengan cara berbeda gitu oke okay, langsung langsung contoh ya kayaknya pada bingung apa sih maksudnya kok <laughs> teks <tags> sih tipe data okay. ini hampir semua program itu tipe data eh, bahasa program maksudnya kebanyakan itu terdiri dari tiga jenis yang pertama itu bilangan bulat atau integer, kedua adalah bilangan desi apa desimal ini sebutnya floating floating number ini kemudian yang ketiga itu ada namanya karakter nah, kurang lebih seperti ini ini dasar dari tipe data yang ada di komputer kita eh yang yang biasa digunakan di itu pengembang bahasa pemrograman itu gini Coba saya luruskan dulu sip Oke Kurang lebih seperti ini nah biasanya karena dulu komputer dulu sama sekarang beda nah maka ini perlu dibagi-bagi lagi komputer dulu itu enggak jalan seperti sekarang dulu ke sekarang Oke okay lah kita nampak bit tapi dulu itu enggak sampai nampak bit cuma 8 bit Nah itu jadi untuk ngatasi itu komputer yang tiba zaman dulu sama biar bisa jalan di komputer sekarang maka itu ini akan dibagi-bagi lagi itu integer Aduh ini tadi grup nggak bisa anu no nah integer ini ini saya bicara Java integer akan dibagi menjadi pertama byte eh kemudian ada lagi integer ini sebelumnya itu kalau nggak salah ada short ini ada short kayaknya Unsigned. Oh, yang masalah unsigned itu, yaitu itu nanti ada masing-masing. Ntar ini ini tingkatannya dulu, kayaknya gini. Sip. Nah ini, sebentar, saya coba dulu. Java short, ada nggak shortnya? Oke, ada enggak wadah oh, neri adanya ada. ya jadi ini masing-masing itu tingkatan tingkatan ya jadi dari baik itu 8bit kemudian naik ke short itu 16bit integer itu 32bit long itu 64 bit kayak secara teori like program sekarang itu kayaknya nggak mungkin pakai baik ya tapi ternyata ternyata pakai loh <laughs> program sekarang itu tidak nganggupi nah itu <laughs> Tapi dipakainya itu enggak itu, enggak di sini, enggak di program utama. Biasanya itu dipakai ketika mau upload. Nah, itu. Ternyata kalau mau upload itu enggak bisa. Pakai langsung long itu enggak kuat di itu wifi-mu. <tup> Harus pakai bed datanya. Jadi 88 dikirim, 8 dikirim, 8 dikirim. Misalnya anu misalnya datanya ada yang rusak, lah kan lebih enteng kan ngirim 8 daripada ngirim 64 tuh. 64 dikirim. Jadi per paket itu 88 itu biasanya kalau di network itu gitu. Baik short itu yaitu 16 bit tadi integer kemudian ada long. Berarti kan sudah di apa agak disinggung kan itu masing-masing punya unsigned atau signed. Kalau unsend itu ya ada tandanya gitu ya. Kalau send kalau unsend enggak ada tandanya, kalau send ada tandanya. Unsend itu enggak bisa negatif, send itu bisa negatif intinya gitu. Nah, efeknya apa? Kalau bit itu misalnya 2 pangkat 8 itu kan, eh 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 1 itu kan 255. Jadi maksimalnya bit itu 255 karena ada sign itu kepotong 1 jadi byte itu kan awalnya 8 bit karena sign dipotong 1 jadinya 7 bit jadi gitu kalau dicoba ya java data types uh, limit oke okay, ini lengkap sekali kayaknya. Jadi dari apa namanya tadi? Dari byte itu 1 satu, satu byte. Nah, ini kan cuma 128 sampai 127. Ini karena sign. Sign itu tadi yaitu bilangan bit yang paling kiri itu dijadikan tanda gitu. Kalkulatorku mana ya? Kalkulator. ya bisa lihatnya di kalkulator gampang <laughs> loading oke okay. ini aku langsung pakai programming mode <laughs> ini saya arahkan ke oke okay. ini tuh 234 oke tak jadikan satu semua nah, ini harusnya itu kan 255 kan 8 bit kan angka satunya sampai pol sini 255 tapi karena ke, yang ini loh yang paling kiri itu dianggap sebagai bilangan penentu bilangan ini negatif enggak jadinya hilang satu ini 127 like misalnya ini satu berarti minus <tuh> minus delapan. 12, tuh Caranya ngitung itu agak ribet, guys. Enggak usah lah, <laughs> pokoknya ya itu intinya minus satu Itu sih simpelnya, ya. Noh, eh, sengsainet itu simpelnya 255 bagi dua. Iya, main satu dua tujuh sampai nah. satu Betul, itu simpelnya gitu. Iya, cewek well, caranya ini ada caranya, itu kok konversi oh. jadi. Dijadikan negatif itu ada, tapi ribet. Mending nggak usah. <laughs> Mending searching aja. <laughs> Bilangan sign ini berapa. gitu. Tapi kalau pengen ya kapan-kapan lah. Itu rewit banget soalnya. <laughs> eh Ini oke okay, ya. Jadi cuma ada 4 kalau di Java. Integer itu. Tingkatannya dari 8, 16, 32, 64 kalau running di 32-bit pakai long itu sekarang aman-aman aja untungnya <laughs> jadi komputernya 32-bit itu kemarin tak coba pakai long aman udah di Java udah bisa itu udah bisa mengatasi intinya. jadi tenang aja meskipun eh, programnya yaitu tetap bisa pakai long tapi beda kalau nanti pakainya C++ atau tapi kalau performa itu men, mending di apa di -compile pakai 64 4bit jadi nanti compile itu kalau nggak salah ada itu ada apa namanya ya parameter itu mau dikompil ke arsitektur komputer yang mana kalau 8bit kan nggak mungkin 8bit nggak jalan sekarang cuma tipe data 8bit bisa tapi program 8bit tidak nggak bisa Kayaknya gitu. 8 bit itu, itu loh programnya das itu loh. Jadi dahulu banget sebelum ada tampilan yang pakai apa, ketik-ketik doang itu, itu 8 bit. Program 8 bit. Kalau di Windows 10 gak jelas nggak jel, jalan. <laughs> Ini sampai integer gimana? Pak, bedanya pak? Ya nggak apa-apa. Kan simbama kita punya angka 100 pak ya. Nah Betul. itu apa bedanya kalau pakai byte? pakai in pakai short sama pakai long oke, pertanyaan bagus sih bedanya ya sama-sama aja bentar, saya buka itu spreadsheet nanti yang akan beda itu kalau itu loh, kalau nanti ditambahkan nanti beda ini spreadsheet kan Loadingnya lemot ya, iya. Oke. Jadi ini punya ruang, misalnya 100. Ini tadi ruangnya 255 kan ya. Ini pakai bait, ini pakai short, yang terdekat lah. Ini sama-sama, sama isinya sama 100 nya. Cuma beda itu, beda panjangnya bit kan. Panjangnya ini loh, panjangnya. Nah kalau short itu sampai sini kalau bait itu sampai sini jadi C100 ya formasi nya gini 0110 0110 0100 ini bait ini short itu gini tapi ini tambah 8 nah gini yang jadi masalah itu kalau ini saya tambah dengan 225 eh, ya, ya, pusingnya. <laughs> Saya so, kenapa? nyuk, kan, gak cukup. Gak bisa, nah, nek, baik. Nah, maksimal 1, 2, 2, 2, 2, 2, ini 2, 2, 2, ini 2, ini 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ini maksimal ini 6535 ini ada anu ya pakai unsigned ya eh okay. unsigned oke okay. kalau ini maksimal 255 nah, ini nggak cukup akhirnya apa jadi mulai 25 mulai 255 kalau di plus satu itu ngulang dari nol itu <laughs> jadi kalau ini tak plus yang 335 dan Akhirnya ini ngulang. Ini jadi ini dikurangi 255 1. Nah, hasilnya 79. Itu efeknya kalau enggak kalau enggak cukup. Jadi ngulang dari 0. Itu kalau unsign. Kalau signed tambah mumet lagi, bisa min nanti. 100 plus 25 minus itu. <t> kalau signed. Itu. Kalau pakai bed sama short itu bedanya gitu. Jadi, ya itu tadi yang perlu sangat perlu diperhatikan itu nanti datanya bakalan sampai berapa gitu. Itu perlu. itu Ini hasil akhirnya. Pak mau nanya lagi, Pak. Oke, enggak apa-apa. Seumpama kita, biar kita enggak usah ngapalin maksimal tipe data gitu, Pak ya. Kita pakai long semua biar aman gitu. gimana, Pak? gak masalah error program enggak-gak-gak error-error juga gak error-error hahaha normalnya masalah integer, dulu nggak tapi Kalau gini loh temen itu pakai long boleh uh -uh. tapi ya, untuk perhitungan sebelumnya pakai influencer uh -uh. ya tapi yang problem itu, itu ini loh Iya yang problem itu gini loh misalnya semua long ya Ya kalau cuma datanya satu enggak masalah, datanya satu juta, sekali enam itu itu ramnya kan udah ke, ke kemakan berapa itu ramnya. <laughs> Problemnya di ram itu. Makanya programnya error yang ngulung gape, <laughs> yang enggak kair. Ya, pokoknya PC ini, pokoknya PC ini apik. pokoknya PC-nya bagus. Harus, <laughs> harus pakai super komputer. Iya. <laughs> eh, <laughs> Tapi kalau kalau itu loh, kalau kayak Adobe itu dan lain sebagainya kayak produknya Adobe yang baru itu pasti semua pakai long itu soalnya spek komputer yang anu kan udah nggak bisa kan nah efeknya itu efeknya kalau pakai long itu cuma bisa dijalankan di komputer yang speknya tinggi lah gitu. <laughs> ya, itu yaitu efeknya itu kekurangan RAM nanti tapi enggak masalah kalau programnya cuma program kasir itu enggak masalah. <laughs> itu kan cuma kecil-kecil itu datanya. Kalau yang programnya membutuhkan image processing, 3D processing, lah itu kayaknya perlu dioptimize kalau itu. Tapi itu tadi. Jadi ini fungsinya biasanya itu ya beda-beda ini. Ini short ini beda-beda. Short itu nanti masuknya ke karakternya Java nanti, ya nantilah. Jadi karakternya Java itu masuk kategori short itu nanti. Ini udah beres. Apa ada lagi yang tanya? Jadi nggak masalah ya pakai long semua. Oke okay, clear, wes clear, mantap. Ya tipe tipe data selanjutnya itu floating. Nah ini ada dua kalau di Java, float sama satunya uh, double. Defaultnya itu double ya. Kalau inta tadi, oh iya belum saya kasih tahu ya defaultnya. Yang integer defaultnya in Kalau floating number defaultnya double. Nah default ini ketika dimasukkan itu loh angka itu otomatis angkanya itu masuk ke sini. Masuk ke dijadikan integer. Tapi kalau untuk floating number kalau misalnya masukkan angka yang ada komanya itu otomatis di convert menjadi double. itu Ini yang ditebali itu. Oke okay, ini ditebali <laughs> defaultnya itu floating point, eh, float itu kalau nggak salah, 32 bit kalau nggak salah. Aduh, tadi ketutup lagi. Type data java limit. Itu ketutup lah. Saya ingatku itu 32 bit, kemudian yang double itu 64. Benar nggak? Iya, oh, benar. Ini 4 byte ya. Ini kali 8 nanti 32. Kalau double, 8 byte kali 8 64 bit oke okay, ini storing maksimal 15 digit desimal kalau ini 7 ya paling aman ya pakai double tuh terus kalau mau misalnya nambah uh, pengen apa tapi apa itu apa, apa bit datanya pengen lebih dari nampak apakah bisa gitu ya itu bisa banget tapi coding manual intinya anunya <lumahnya> kelemahannya jadi, misalnya pengen dua bit, nah itu kan kalau biasanya pakai enkripsi itu kan rata-rata kan dua 25, lima, bit gitu. Bahkan sekarang ada yang 4096 bit, nah itu, itu coding, di coding manual gitu, tapi itu entar aja karena itu udah advance banget. <laughs> Jadi, defaultnya itu Java itu sampai enam kalau mau tambah ya itu bisa dimodifikasi buat eh, apa namanya, tipe data sendiri itu bisa itu ini untuk floating number gimana? apa perlu dikasih apa angka angka realnya? <laughs> angka realnya ya sudah kasih angka real ya. tipe data Java apa namanya sih floating point? kayaknya enggak ada ya ada enggak ya Oracle sekarang ya sekarang itu Java dimiliki oleh Oracle perusahaan Oracle ada enggak ya enggak ada sih yes, pokoknya 15 digit lah <laughs> itu yang ini tujuh digit ini ada dua juga yang satu unsigned yang satu signed otomatis uh, oke okay ya dan tanya lagi enggak kalau bilangannya uh, 5,0 kan itu bisa milih integer atau float pak ya? itu mending pilih uh, yang mana Pak uh, kalau dimasukkan ke Java itu langsung otomatis dikonvert ke double <laughs> itu jadi jahwai nanti perdataan estetik tak disebutkan betul jadi yaitu misalnya tadi 5,0 ya otomatis di convert ke double, kalau misalnya itu mau dimasukkan ke integer error <laughs> <laughs> ya 5,0 dianggap jangan nah, dimasukkan integer kan trungket iya. dibulatkan iya itu harus di casting dulu itu kalau di Java itu harus di casting, di casting itu dipotong. Apa perlu itu? Oh, Java harus harus ditulis pak ya, tiberalatannya pak ya? Iya betul, <laughs> makanya ini penting ini. Oh, Kira-kira auto ya? e, enggak. <laughs> harus ditulis. Terus apalagi ya? Cara karakter. Ini yang beda itu sama yang program lain karakternya itu pakai Unicode. Unicode itu 16 bit. Kalau yang lain kan pakai 8 bit, pakai ASCII. Tapi kalau Java itu pakai Unicode semua. Tuh Unicode ya efeknya ya bisa macam-macam karakternya lebih banyak aksara Jawa ada bahasa Arab ada itu ini 65.000 enam puluh lima ya enam puluh lah yaitu 65500 enam lima ini banyak, banyak loh karakternya 65.000 karakter emoji juga masuk Java gitu di karakter jadi nah, string string masuk ke objek nanti <laughs> bedanya itu ini Iya. Eh, eh, ini oke okay ya. Jadi ini tipe data yang variabelnya ini berupa variabel data. Nah, variabel data tadi yang kalau dibuka isinya langsung datanya. Nah, itu. Isinya ya ini ini integer floating number karakter. Itu. Ini semua adalah variabel data. dia kalau mau buat integer ya misalnya ini diisi 500 ya, itu isinya ya 500. Misalnya diakses ya isinya langsung keluar 500. Oke. Beres ya. Apa ada tanya lagi? Uh, oke okay. Di setaruh oh, mana ya bunda Oh iya iya oke okay. Yang kan cari tuan gak ada ketentuan huruf Bisa masuk angka juga dong mbak Gimana Dicar apakah bisa masuk angka Dalamnya mbak Dicar pop yang masuk angka Bisa <laughs> maksudnya angka ngawur terus jadi karakter apa gitu itu bisa jangan unikode kan ada angka juga ada ah uh, ya ada emang tapi ya efeknya kan itu enggak bisa di dilakukan tambah apa misalnya karakter satu kalau ditambah karakter satu ya bukan karakter dua intinya gitu ya karakter lainnya jadinya hanya terjadi di Java. Iya. jadi ini misalnya angka 0 itu kan 48 jadi ya itu tadi loh intinya komputer tuh nggak bisa baca karakter intinya gitu jadi angka 48 ini kan 16 bit posisinya apa panjangnya 16 bit itu isinya 48 lah ini kalau dibaca secara sudut pandang karakter itu isinya adalah nol, karakter nol. Jadi, misalnya karakter nol, ditambah karakter nol, ya bukan nol, tapi 48 delapan, plus empat delapan, sembilan itu kalau nggak salah, B, <laughs> B kalau nggak salah. Itu apa coba? Yo, kayak penasaran, nggak coding. <laughs> Waduh, Java nih turun tak install tapi, <laughs> aduh, Nano. Oke, online aja pak. Oh, ada ya. Java editor. Oh, ada ya. Java editor ya. Kapa keywordnya? Nanti, nanti muncul banyak nanti. Aduh, yang mana ini kode balitan online? Java editor online, online. Ide. Pak online. Oh, ide. <laughs> java compiler tutorial poin ini agak anu aku coba inilah <laughs> agak ngeri ya tutorial point ini. <laughs> iklannya banyak oke ini ada wisoke okay lah langsung diedit tapi ini masalah coding ya pertemuan depan aja <laughs> karakter A misalnya karakter nol ya coba A itu ditambah dengan karakter 0 lagi jadi ini apa kalau tadi kan prediksi B kan apakah benar A ah. ini ini ini ya. kok in kok in sih incompatible types lossy conversion from in to charge enggak oh, bisa. <laughs> Aduh, enggak bisa, enggak bisa. Jadi ternyata enggak bisa dioperasikan nih. kayak minus. Iya, enggak bisa juga. <laughs> sorry sorry, <laughs> Jadi ini enggak bisa dioperasikan karakternya. Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurang, enggak bisa dikali, bagi. Enggak kayak C. C kan bisa kalau di Java enggak bisa. <laughs> lecar nah, ke operator dan gitu, eh. ya. eh itu enggak enggak enggak enggak, enggak bisa enggak enggak. pancet tak bisa iya nggak bisa java itu agak jernah <laughs> kan ini oh, ya. oh, iya nggak bisa kan ini khusus untuk integer iya nggak bisa oke ini karakter gak bisa dioperasikan. tapi kayaknya kalau dimasukkan anu visa sih. sih coba ini ya harus satu petiknya kalau pengen karakter ini nol ya tadi asumsi nol itu 48 coba aku nulis 48 doakan nol juga 491 tim 49 itu kalau angka 49 kalau dilihat dari sudut pandang karakter isinya 1 nah ini kode-kode ini lihatnya itu di tadi di unicode tadi tabel unicode atau lebih jelas tak bukakan lagi unicode table nah ini mudah-mudahan ada aduh aduh aduh saking banyaknya ini mulai dari nol enggak kelihatan karakter apa terus sampai ke ini pakai hexadecimal kalau nggak salah ini hmm, 30 itu nol di angka 30 ini hexadecimal kalau dijadikan desimal itu 30 30 itu ya tadi 48 nih ya jadinya di sini ini 48 30 itu 48 <laughs> ya itu nanti itu apa bilangan tapi ini oke okay ya karakter ada yang tanya okay, lagi enggak okay. sebelum lanjut uh, hilang satu siapa itu oke okay, aman Aman, Pak. Aman, yuk! Aman ya. Terus, lanjut ini tambahan aja, tapi ini biasa pelajarinya nanti sekali. Ini ada variabel referensi. Referensi itu isinya ada yang pertama, itu string, jadi... Oh, sebelum ke string, objek dululah. Nah, objek di java itu, string itu jadi objek. <laughs> Gini. String itu, ya anggotanya objek lah. Ya, ini nanti masalah objek. Kalau udah beres ini, nanti pas masuk OOP baru kenal objek yang satunya lagi ada Ray ini masuk referensi Ray itu nah ini apa ya nanti akan pelajari setelah ya setelah-setelah ini beres <laughs> setelah nanti ada ifs ada looping itu beres baru masuk ke sini ke gimana cara buat OOP gitu Nah itu nanti tenang aja Okay, ini clear sebelum masuk ke yang terakhir <laughs> ya yeah, right, clear aku tidak diskonekan aku Next string <laughs> gak pakai new ya walaupun objek ya enggak gak pakai new tapi pakai new gak apa-apa <laughs> bisa nge nah, nah, right. Ray kayaknya enggak. Pakainya enggak. Pakainya. Macet pakainya. Ketanya. Nek bahasa pemrograman kelas berarti kita orang ngaku ya? Heeh. Enggak. Heeh, di Java begitu. Nah, di Java pakai ya. Pakai oh. pakai new. Di <laughs> siapa <laughs> tuh kayaknya <Nggak>. enggak pakai. lali bisa. <laughs> enggak pakai ya. pakai new. <laughs> ya. Ya gimana ya nah ini bahasa yang lama banget <laughs> harus aturan Atau. harus lengkap sekarang kan ya enak-enak sekarang apa yang programan jawab apa programan keluaran baru kayak kotlin apalagi itu javascript itu baru loh itu dulu TypeScript script dulu eek eh, maskri dulu eek maskri kita script javascript ya, tahun 98 mm -mm. kayak dulunya kalau enggak salah itu loh, TypeScript kalau nggak salah. Bisa ngangin. Java ya. Iya, 95. Oh, Java itu. Kurang oke. Hah? Enggak, enggak. Enggak <laughs> <laughs> usah ngoding. Oke, data. Ya, tahun eh, tahun depan, bulan depan ngoding ini. Cara pakai-pakai ini. Nanti coba, cara... Mas. Klang, ah. <laughs> iya, Javani, pendak-pendak sebulan nih. Gue enggak apa-apa, bulan sekali. anu woi, install GDK. Woi, kalau ngetes, install jdk, ngetes, Instal JDK. install g Waduh, instalin, insya <laughs> eh, Ini lanjut basis field, ini paling-paling penting, kayaknya basis bilangan. Ya, ini semua program ada. Di Java itu kalau nggak salah ada empat jenis empat. Tapi bisa ditambah custom. Custom bisa. Basis bilangan ya viner Biner maksimal itu dua da desimal eh oktal dulu lah oktal itu 8 ini kalau dijadikan apa namanya dimasukkan ke komputer otomatis convert ke biner semua dan kalau ditampilkan biasanya dikonvert ke desimal jadi komputer itu isinya ya biner semua <laughs> hardisk itu ya isinya ya biner jadi di hardisk Nah, sekarang basis yang lain tuh, anu virtual. Iya, nang -nang komputer. <laughs> nah, komputer, tapi... Terutama pertama hexa, iya, hexa, nah, hexa tuh ngirit. 16, ngirit 16 karakter, satu karakter, mm -hmm. ngirit apa namanya, ngirit penulisan. Tapi oh, ya, kalau oh. kalau uh, disimpan di komputer, pasti biner, <laughs> gak mungkin gak. Misalnya, apolah eh, lah? City room, city, eh, lah. City hall. Ada nggak yo? mudah-mudahan ada. Waduh, gak ono Apa ya kata kuncinya? <laughs> Lupa aku. Uh, data save. Oh zoom-zoom data <laughs> zoom-zoom mikroskop wes <laughs> atau enggak yalah mantap Nah, ini bang, bang. kalau di zoom ini visit ini ya coba tak apa nyetep bisa di zoom nah jadi isinya itu kalau di zoom itu ini ada yang bolong, ada yang enggak gitu intinya. Jadi dari semua ini ada yang ya kalau yang berlubang nanti otomatis kalau di laser itu kan enggak mantul, tembus kan kalau bolong. Kalau enggak bolong itu bisa mantul. Nah yang bolong itu dianggap angka nol, yang enggak bolong itu dianggap angka satu. Nah, itu kan bener juga kan ini CD-ROM ini. <laughs> Jadi ini contohnya jadi pakai biner. Ini enggak kelihatan sih contohnya enggak bagus ini. <laughs> ya itu kalau hard disk pun juga gitu. Jadi kalau hard disk itu formatnya bukan bukan itu, bukan bolong apa enggak. Hard disk nanti pakai magnet. Jadi magnetnya itu U apa S like U itu biasanya 0 kalau S itu satu itu nah. Hard disk itu. Kalau enggak salah loh, like enggak kebalik. <laughs> ya intinya gitu pakai magnet apalagi lah wifi wifi jelas pakai viner kan wifi kan mancar sama stop mancar stop nah stop itu nol mancar itu satu jadi setiap waktu waktunya ya tergantung itu frekuensinya jadi kalau misalnya nol ya nggak usah mancar kalau satu berarti dipancarkan sinyal itu wifi semua komputer itu sekarang serba biner hampir enggak ada yang enggak biner itu kayaknya enggak ada lawan <lulang> mikrofon dimasukkan ke ini laptop ini juga nanti konvertnya ya biner juga habis. <luluh> <luluh> <luluh> sekarang ini uh, apa namanya apa ya gila <luluh> namanya apa ya Susunan, jadi biner itu 0, 1, setelah satu itu enggak ada dua karena biner cuma 0 sama setelah satu, 1. 1, 0. 1, 0. Jadi setelah ini mentok kan sama seperti desimal kan anu tambah di belakangnya gitu kan. Ini 1, 1. Ini berarti 100, Nih, terus 101. Nah, ini berarti selanjutnya adalah 100 10 normal 5.10 <laughs> <laughs> ya efeknya kan panjang apa karakternya kan panjang tapi ya kalau komputer bisanya masalahnya ya cuma itu <laughs> waduh <laughs> nah ini kiner di tiap fitur anak Fituriku keren oktal oktal itu 8 ya jadi maksimalnya itu 7 maksimalnya oh satu ya pokoknya ini 7 lanjut ke 10 tuh itu oktal kalau desimal ya bilangan yang kita kenal sehari-hari 1 sampai 1-9 sampai kemudian lanjut ke10 tuh yang beda kayak heksadesimal ini di sini 10 eh10 sini 9 nah, lanjut ke 9 tuh A dulu ah ini bc e, f sampai F ini pokoknya baru 10 jadi ini kalau di, ya oke kalau di sama uh, dijadikan tabel ya nanti ad, coba ya ada nggak ya? desimal, heksa desimal, binary tabel harusnya ada. Wih, nah ini mantap ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Waduh, kecil enggak ya, sing rata jelas Bagaimana tadi Wee, nah ini kurang lebih gini <laughs> ini itu persamaannya nah, terus sampai 8 ini tetap 8 kalau di oktal 10 terus 10 itu di desimal kalau di heksa itu A oke okay. Eh, kayaknya gini doang terus cara inputnya penting di java itu binar itu diawali dengan 0B kalau oktal itu diawali dengan 0 ya itu 7. kalau desimal langsung ya langsung aja langsung angkanya kalau de hexa diawali dengan dulu x misalnya gini itu nanti aturan aturan di Java nanti gitu tipe datanya apa gue tipe datanya mengikuti terserah bisa pakai integer oh iya sih harus pakai ini ya harus pakai integer ya apa bilangan bulat nanti bisa pakai byte bisa pakai short bisa pakai integer bisa pakai long like karakter bisa karakter. Bisa. Nanti di ke karakter dia ya, sama ya tadi loh. Ideku ada enggak ya? Enggak oh, ada. Oh, ini masih ada. Ini 49 tadi coba 0x30. Di execute, ya harusnya sama, nol sih. akan nah, kan karakter nol Kelihatan enggak ya ini? Bisa zoom gak? Iya. Oh, bisa. Nih, karakternya 0. Ini karakternya nol, ini 0 x30. Jadi nanti bakal nanti bahas di selanjutnya lah. Ini maksudnya gimana? Ya, ini dah terakhir. Mana nih? Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kenain di dan Bulan depan kelas ya bulan depan enggak <laughs> import report modern langsung kelas oh, <laughs> nah, ini kan lu tetap untuk manggo no kelas iya ah, iya kelasnya ada tapi ya cuma di itulah cuma system, di uh. sistem <laughs> print print line system mm -hmm. out mm heeh -hmm. perintah ya, command cuma line lah iya command line apa ini Java perkenalan eh, terus caranya soal JTK belum ngerti cara uh, instal JDK sekali praktik ya oh iyo karena langsung ngerti CVM mau apa terus instal JTK jadi JTK itu apa ya java Development Kit ya untuk compile ya, downloadnya halah-halah dan ini aku nggak bisa praktekin karena aku pakai Linux <laughs> pakai Linux beda sama Windows. Karena eneng dong installernya manggil iya. apa? apa? itu? Jadi cari di Google kata kuncinya JDK masuk ke masuk sinilah ke websitenya oracle isi loading nah ini ada yang versi 15 versi 11 versi 8 pakai versi 11 enggak apa-apa yang LTS atau pakai versi 15 kalau pengen yang terbaru ya bedanya nanti ya itu strukturnya ya beda nanti. Ada tambahan lah kalau di 15. Kayak arrow function itu ada. Anu. Eh ini installation structure. Eh instruction. Kuih, beda nih apa? Java SE karo J2ME. Aduh, nggak paham aku. <laughs> <laughs> Ya, itu kayak eh, salah satunya buat mobile yang di DM tapi mobile mobile itu mobile zamannya Nokia ya <tuh <tuh <tuh Android. kalau Android itu gak, ya, kalau di Android enggak pakai itu udah, udah pakai Java nah, biasa, Android Android. Uh, java biasa tuh. Android dulu zamannya versi 1-2 pakai Java sekarang pakai yang mulai versi 3 pakai Dalvik Ya, sama kayak Java sih, tapi dikompel dua kali. <gif Speaking> Terus yang enggak oh, oh. tahu harus berapa Delphi dua kali. Uh -uh. Kalau ya. penge... okay. hmm, pengembangan ini lah intinya pengembangan. Jadi, kalau komplain mesti dua kali. Jadi, codingan dikompel ke Java, Java itu dikompel mana? Ke Delphic, <gifsei> Delphic, uh -uh. iya, <gif suh> dua kali. Tapi karena otomatis Android Studio, nah, uh -uh, Android Studio otomatis. Terus kalau pas di kayak 21 deh itu udah enggak pakai telvix lagi pakai Android runtime pakai ART. Uh -huh. ART, itu pakai ART phone, found, phone ya bola, aduh, ART an seni, Android runtime, kayak <laughs> Yowei, Android runtime founded kayak Yowei, versi Yowei, ya, Yowei, saya ke 21 tapi enggak tahulah. 21 itu Lollipop. 21 apa 25 ya? Ya itulah pokoknya dulu itu sejarahnya Android itu pakai Java juga. Sekarang karena Java itu terkesan lemot. ya kan performa Java roda agak lemot. Oh, oh Java berat right. bener Ya berarti tadi loh kan kertas ya misalnya ya itu kan harus scan dulu lo kan memperlambat jadi apa ya program itu harus Pagi. konversi nah konversi WPS pakai Java WPS to file enggak paham mang nah, nang linu kan Java juga hmm, hmm, hmm. benar nah itu sing Java opo apa apa open office, kali ber office itu pakai java. Libre office pakai java. Nggak uh, nggak enggak tahulah. Nggak kapan-kapan lah <laughs> ngoprek-ngoprek kapan -kapan gitu. Ya yes, pokoknya intinya tadi ya, JDK itu di sini. Yang installation Microsoft Windows ini kalau di Windows berarti ngikutin link ini dulu no Mana yo Jadi karanten. Sistem PC. Downloading jdk installer. Oh, no. <laughs> eh, kayak yang tadi lo kayak. ya bentar-bentar. Ulang ya, ulang ulang. <laughs> jdk Tadi kan kayak ada tulisan download tadi. Java SE, SE itu apa lupa aku. Standard Edition. Iya. Iya sih. Tulisannya ada. Sekarang Standard Edition. Saya ingatku di sini ada. tuh. Nah, benar ada. Nah, ini ada Windows, ada Linux, Debian, RPM. ARM installer 100 Mega Iya benar. <laughs> ini bisa di-download di, di nanti kalau udah di oke kalau ngetik java strip, -strip version keluar reda ya, gini ada Open JDK versi berapa gitu. kalau udah berhasil ke-install udah ya <laughs> Apalagi, ya udah Yaudah. ada yang tanya lagi enggak? partisipannya kok panjat ya? Empat tiga, hehehe eh, eh, ya sudah udah ya eh, eh, eh, eh, eh, aman ya eh, eh, Pertemuan selanjutnya kayak... apa, Pak? Langsung ngoding, <laughs> bulan depan ya, langsung kelas bulan, bulan depan, oh, oh. bulan bay, masih depan. ya, cari diri ya. Nuh, VJ, VJ, VJ, VJ, VJ, VJ, kit, ya pakai kit nah, kit. Cepet, pakai kit. Apa performanya oke, okay. ini udah ya, kayaknya yo udah, udah, udah, Pak, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, java udah, java udah, sama kayaknya udah, pakainya visual studio udah, aja udah, ya, biar ringan <laughs> ya, kalau udah, pengen pakai NetBean atau pakai interlead juga ya, masalah tapi kalau pakai itu kan nanti bisa compile apa ada tombol run tapi kalau pakai VLCD sedikit mm -hmm. ya harus ngetek hanya kompilannya <laughs> ngetik tapi biasanya aku pakai itu eh uh, interlead tapi kalau tak contoh ini interlead takutnya enggak ada ada yang enggak kuat install enggak <laughs> bisa ngikutin motin <laughs> bisa nganggup VS Code lah Iya VS Code aja oh, penting kelihatan komen lainnya tuh kalau pakai VS Code ya. apa pakai termukai <laughs> aduh pakai termuk dah <laughs> enggak bis Oke udah ya uh, Makasih ya udah datang di apa ini <laughs> latihan apa ini ya oke okay lah baik makasih banyak Klas yang sudah datang ya kelas online tuh kelas sih. boleh live ya, <laughs> makasih pak ilmunya Duh. pak iya iya